Real Madrid Siapkan Dana Fantastis Rafael Leao Diambang Pintu Keluar AC Milan Juara bertahan Liga Italia Serie A AC Milan tak menampik telah terlambat mengamankan Rafael Leao berimbas terhadap banyaknya klub yang ingin mendatangkan Leao, sebut saja Real Madrid dan Bayern Munchen. Bayern Munchen dan Real Madrid masuk dalam bursa perburuan Rafael Leao setelah sebelumnya Chelsea dan Manchester City juga getol mendapatkan tanda tangan junior AC Milan tersebut. Kini AC Milan harus siap kehilangan Rafael Leal setelah Piala Dunia 2022 Qatar mengingat Real Madrid dan Bayern Munchen kini menjadi yang terdepan mendatangkan pemain berkebangsaan Portugal itu. Bahkan, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini tak menampik telah terlambat memperpanjang kontrak Rafael Leal. Manajemen AC Milan sendiri menargetkan perpanjangan kontrak Rafael Leal dilakukan sebelum bergulirnya Piala Dunia 2022. Namun kini semua telah terlambat, masa depan Rafael Leao kini bukan AC Milan lagi yang menentukan, tapi sang pemain sendiri. Dikuti via calciomercato.com, Jumat 18 November 2022, manajemen AC Milan masih terus berusaha ekstra keras untuk menemukan kesepakatan perpanjangan baru dengan Rafael Leao. Rafael Leao diketahui kontraknya bersama AC Milan akan tuntas pada 2024 mendatang, dan pemain timnas Portugal tersebut kini tengah diperebutkan oleh sejumlah klub elit di Eropa. Antonio Rudiger berharap Jamal Musiala pindah ke Real Madrid. Back Real Madrid, Antonio Rudiger sangat terkesan dengan penampilan wonderkid Bayern Munich Jamal Musiala. Rudiger berharap Musiala bermain untuk Madrid suatu saat nanti. Rudiger dan Musiala sama-sama dipanggil ke skuad timnas Jerman untuk Piala Dunia 2022. Rudiger sangat terkesan dengan penampilan Musiala yang kini masih berusia 19 tahun. Dia berharap Musiala bisa bermain untuk Real Madrid suatu saat nanti. Apa yang dia lakukan di Bayern? Dia adalah pesepak bola yang luar biasa dan anak yang sangat-sangat baik, kata Rudiger. Dia orang yang membumi, terlepas dari semua kebisingan di sekitarnya, dan dia memiliki segalanya untuk diharapkan bermain di sini di Real Madrid suatu hari nanti. Rudiger dan Musiala tentunya akan berusaha membawa Jerman untuk jadi juara Piala Dunia 2022. Tapi, Rudiger mengakui dunia akan terkejut jika itu terjadi. Anda tidak akan pernah bisa mengeluarkan Jerman dari kandidat juara. Tetapi, jika kita melihat apa yang telah kami lakukan dalam beberapa bulan terakhir, mungkin akan mengejutkan jika kami menang," ucap Rudiger. Kami belum berhasil tampil bagus akhir-akhir ini. Dalam kondisi bagus, bagi saya, contohnya adalah Brazil. Ini adalah era baru. Di tahun 2014, ada generasi yang luar biasa. Orang-orang seperti Toni Kroos, Mario Boze, Wille Blum, Bastian Schweinsteiger. Tapi saya pikir sekarang juga ada generasi pemain hebat yang mampu mencapai sesuatu yang penting. Percuma favorit kalau enggak juara, Rodrigo bicarakan se-Brasil di Piala Dunia 2022. Rodrigo mengatakan bahwa label favorit juara yang melekat pada tim nasional Brazil di Piala Dunia 2022 akan percuma apabila tidak mampu meraih kesuksesan. Selecao belum pernah kalah sejak takluk di final Copa America 2021 dari Argentina dan berangkat ke Piala Dunia di Qatar tahun ini dengan status sebagai unggulan kuat juara. Hanya saja, bintang muda Real Madrid itu enggan terlena dan menegaskan timnya harus tetap bekerja keras untuk bisa membuktikan sebagai yang terbaik. Kami tahu bahwa kami memiliki tim nasional yang hebat bahwa kami termasuk favorit, kata Rodrigo. Tapi ada juga tim lain yang sangat bagus pula. Tidak ada gunanya mengatakan kami favorit dan kemudian tiba di lapangan dan tidak menunjukkannya. Kami tahu bahwa semua pemain dalam kondisi bagus dengan klub mereka dan itulah mengapa mereka ada di sini. Banyak pemain bagus yang tidak dipanggil. Brazil telah memenangkan rekor juara Piala Dunia sebanyak lima kali terakhir pada 2002, namun Marquinhos juga sepakat dengan pandangan Rodrigo mengatakan bahwa talenta bagus saja tidak cukup bagi timnya untuk memenangkan trofi ke -6. Jika kami berpikir kami adalah favorit bahwa kami adalah yang terbaik, kami tidak akan maju, kata Back Paris Saint-Germain itu. Kami telah melihat bagaimana keadaan di kompetisi ini yang sangat sulit. Semua tim siap dan sangat seimbang, mereka dapat mempersulit Anda, itulah Piala Dunia. Chouameni akui lebih percaya diri main di timnas Prancis setelah gabung Real Madrid. Chouameni masuk sebagai salah satu pemain yang dipilih di Gerdes Camps untuk memperkuat Lesbos di ajang 4 tahunan itu. Chouameni pun mengakui bahwa bermain bersama Real Madrid membuatnya lebih percaya diri untuk bermain di timnas Prancis. Bermain di Real Madrid memberi kesempatan pada saya untuk banyak berkembang. Pengetahuan taktik saya lebih baik sekarang dan jelas bermain bersama Madrid memberikan saya kepercayaan diri untuk bermain di piala dunia. Saya sudah belajar banyak dari rekan-rekan setim dan dari Ancelotti, tutur selam dilansir dari manajer Madrid. Pemain 22 tahun baru bergabung dengan Los Blancos dari AS Monaco musim panas lalu. Sejauh ini, ia sudah mencatatkan 18 penampilan bersama raksasa Spanyol itu dengan torehan 2 asis. Chouameni akan kembali bermain berdampingan dengan Karim Benzema di Piala Dunia Qatar 2022. Belakangan, rekan seringnya itu menerima banyak kritik karena cedera yang sedang dideritanya. Menanggapi berbagai kritik tersebut, Chouameni dengan tenang menuturkan pembelaan untuk Benzema. Benzema sangat tenang, dia tahu kondisi tubuhnya dan dia tahu semuanya akan baik-baik saja dan dia akan siap membantu timnya ketika dia sudah lebih baik. Dia adalah pemain terbaik dunia, jadi suatu kehormatan bisa bermain bersamanya, ucap Chuameni. Belakangan ini dia kerap dikritik namun dia tidak bisa bermain untuk Real Madrid karena tidak berada dalam kondisi 100% fit, sambungnya.